Untuk menemani santai bagi kalian saat ini bangunin akan memberikan informasi menarik nih persahabat ya Dan info terbaru dari idola kita Dan Alhamdulillah persahabat ya Hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Ramadan kita ini penuh berkah Dan mudah-mudahan tambah semakin semangat ya Untuk menjalankan ibadah puasa Amin untuk per sahabat kita lihat di sini ada momen spesial nih: Bang Min akan mengikuti vitamin bahagia dulu, ya. Ingat gak sih, keluarga Konoha dengan tatapan Papa Bilar yang semakin tajam kepada Bunda Lesti Kejora ini saat-saat momen yang sangat luar biasa? Tatapannya menusuk sampai jantung gak kuat banget, katanya itu masya Allah mudah-mudahan tetap selalu seperti ini ya Lesti dan pilar rumah tangganya selalu bahagia, langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin dan berikutnya bersahabat ada info penting sekaligus ini info bahagia banget ya untuk warga Konoha yang menunggu kolaborasi Lesti bersama Mamah Gigi ini akan dihadirkan di antv pagi hari ini jam 9, disiarkan di antv jangan sampai lupa Lesti Kejora ini akan ikut tentunya memberi acara di andaran bersahabat ya hari ini jam 9 pagi berkolaborasi bersama A.A. Rafi dan Nagita Slavina coba kita simak di kalimat info ini resmi langsung dari Pak Otis Ahijari dan ANTV Eh, ada Lady Lesti Kejora main ke rumah Andarans Gimana ya tanggapan Lesti tentang Andarans, jangan ketinggalan nonton keseruan Raffi Nagita di The Andarans setiap Sabtu dan Minggu jam 9 pagi Hanya di Antv. Tuh, Rasa baca ini info dari Pak Otis mengenai acara The Andarans Karena bintang tamunya ada idola kesayangan Bunda Lesti Kejora Yuk jangan terlewatkan untuk menyaksikan idola kesayangan di acara di siang Siang akan tayang pagi ini jam 9 hanya di antv Kita simak respon dan tanggapan yang sangat luar biasa dari para sahabat Dari akun sopandiani.82 mengatakan di kolom komentar Siap nonton ada bunda dedek sukses juga buat di sebuah buat Arafi dan Bah Gigi Wow, Masya banget ya, respon yang sangat positif selalu saja diberikan oleh para sahabat Leslar untuk mendukung yang terbaik apapun itu buat Lesti maupun Rizky Bilar. Dan kita lihat juga para sahabat ke komentar berikutnya dari Ageng Siti Amelia 7897 mengatakan, Pasti nonton karena ada dedek Lesti. Wow, semangat banget ya kalau ada bunda. Pasti semuanya nonton Gak bakalan absen persahabat ya Wah Lesti Kejora ada Katanya tuh aku suka aduh Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Kita hampir ke Kabar dari akun Kapan lagi Dangdut Ini mengabarkan soal Buddha Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Saat Fresh Conference di acara Mini Ghost X laslar Disimak dan dipahami persahabatnya ya Buda Lensi menyampaikan Bahwa semua yang dilakukan Kerja yang dilakukan Apapun usaha yang dilakukan itu Semata-mata hanya buat Anak tercinta Abang El Tuh semuanya Ini dilakukan untuk Sang buah hati Abang Fatih persahabatnya ya Ini suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Saat Fresh Conference Masya Allah Masih kecil aja BBL sudah banyak sekali investasi yang didapat luar biasa Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Masih bayi, anak Leslie dan Rizky Bilar sudah diberi warisan Wow, masalah banget ya Sukses selalu untuk Leslie Semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan Berikutnya kita hampir ke akun kapanlagi.com ini kabar yang kurang mengenakan warga Konohasi, persahabatnya beritanya. Bunda Leslie Kejora, apapun yang dikerjakan, selalu dikomentari tidak baik oleh netizen. Disimak dulu nih, persahabat, kabar dari kamarlagi.com. Makin sibuk, potret terbaru Leslie yang disebut tinggalkan anak dan suami demi pekerjaan. Dari sini aja, persahabat ya kita mulai gak enak nih membaca berita... Yang menyudutkan idola kesayangan kita Kita simak di slide berikutnya Selama bulan Ramadan ini ia terlihat sibuk menjalankan kegiatannya sebagai artis ternama Berikutnya Mulai dari pemotretan hingga mengisi program acara di stasiun TV Tuh persahabat ya Ini kabar soal Bunda Lesti Momen ini rupanya ditanggapi Miring oleh sejumlah netizen yang menilai Ia lebih memilih bekerja daripada bersama keluarganya Ini yang belum tahu sebenarnya dari Lesti dan Rizki Bilar ya. Asal berkomentar menyudutkan Apalagi berkomentar yang tidak mengenakan ya. Kerja mulu sahurnya yang gak pernah bareng suami Gak kasian apa suami-suami dan anak yang masih kecil ditinggal terus tutur salah, salah orang netizen Itu salah satu komentarnya bersahabat yang bikin gak enak warga konohan juga Selayaknya ibu yang baru saja melahirkan, pasti maunya tiap hari sama-sama terus Namun Lesti dan Bilar nampaknya lebih memilih bersusah-susah demi masa depan yang lebih baik Menurut kalian gimana di aja tentang kabar ini? Kita tentu persahabat tahu ya warga Konoha Bahwa pun dikejorak kemanapun syuting kemanapun kerja Selalu membawa BBL Inilah tentunya persahabatnya ya Netizen yang belum tahu Sebenarnya seorang Least Dan Rizky Pilar Di bulan puasa Ramadan ini Yuk sama-sama kita harus selalu positif Berkomentar yang baik Mudah-mudahan puasa kita tentunya Lancar dan tetap semangat ya Untuk warga Konoha Hempaskan aja komentar-komentar negatif